老他妹你是不 Oh, ganti sekali Rafi. Foto yang Iya. Tadi udah ngomong itu kalau Ya. Ya. Ya. Ya. dulu Ya. Ya. Terima kasih Oke kasih pakai wow Warnanya lebih cerah ya Warnanya Oke, kasih makan nih ya Mantap sekali. Sekali. Kawata tangannya kan di luar. Wow. Nah, harus dipanas-panasin dulu. Benar enggak gini? Benar. Hei, kan? nih, eh, mau nggak? Mau dong. Eh, susah kan? Iya, sambar. Iya, yeah, mantap. Ini juga nih. Tadi mau cobain? Mau. Ini tak ambil sini. <San> Di galak ya, dia, oh. Di takut, dia jaya takut. Jaya, jaya. Jarang mau maju. Oh, bisa takut juga, ya? jaya, yang enggak bisa jaya, jaya. Yang orang. Oh, atau akhirnya dielok induk ini ini bener ya guys ada ada oh, medan pulang, ya. oh sumatera itu ada berapa sih ini <San> udah biasa ayo. pakai tangan nih, satu. Terima kasih, kasih, Pak. Ya neng aku ya?